Dalam nama Yesus, amin, amin Kita akan belajar tentang kasih Bapak ya Tapi saya kasih judul begini Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang Karena kita seringkali abaikan Kita harus mengenali bahasa kasihnya Tuhan Yesus pada kita Bapak itu diam-diam mencurahkan berkat Tapi kita aja yang kurang peka. Kita anggap itu semuanya kebetulan Padahal kalau Tuhan itu menunjukkan sayangnya itu terlalu kelihatan sebenarnya kalau kita mengerti ini hati kita akan kuat dan tabah melalui apa saja Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang saya ambil dari root pasal yang kedua ayat 14-23 sampai karena panjang ayatnya saya akan baca sampai ke tengah lalu habis itu saya jelaskan satu persatu uh, buas di sini adalah prototipe Tuhan Yesus di Perjanjian Lama Anggaplah Boas adalah Tuhan, seperti Tuhan bagi kita. Boas bagi Rut. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Boas bilang gini sama Rut: Datanglah kemari, kemarilah, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertiga gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula yaitu rut Maka boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya Boas ini bos besar Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut Maksudnya si Rut. Janganlah ia diganggu Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya Supaya dipungutnya Janganlah berlaku kasar terhadap dia maka Ruth memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya berhenti di sana. Saya jelaskan dulu ayat per ayat. Boas ini lambangnya Tuhan Yesus, Ruth seperti gereja, mempelai wanita. Boas ini usia sama Ruth ter, terpaut jauh. Jadi boleh dikatakan juga, juga, meskipun mereka akhirnya jadi suami istri, Boas berkali-kali kalau memanggil Rut, Ruth itu menyebutnya anakku. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga seperti Mempelai pria wanita Tapi juga seperti bapak dan anak Nah boas ini Begini dia ngomong begini Ketika sudah waktu makan Lagi mau makan ini Ini lagi fish panen Atau perayaan tuwayan Mereka ini semuanya Adalah petani Dan boas adalah juragan Boas adalah konglomerat di Bethlehem waktu itu Ketika sudah waktunya makan setelah mereka pesta, penuaian, berkatalah boas kepadanya-nya Nya di sini, Ruth, datanglah kemari. Sebuah gerak-gerik yang ramah. Ayo, ayo sini. Gak apa-apa, ayo ikut aja. Padahal Ruth itu tidak on staff. Dia tidak ada dalam payroll. Ruth itu bukan siapa-siapa. Ruth itu notabena seorang pengemis, seorang janda. Permisi boleh gak ya, saya pungut bulir-bulir dari jelai-jelai yang jatuh itu. Karena memang ada hukum Taurat, yaitu janda dan yatim piatu bisa memungut di tanah orang Israel. Ketika mereka panen, kalau ada yang jatuh, Tuhan memberikan perintah kepada umat pilihan Allah. Janganlah dibersihkan sampai kinclong tuh tanah. Sisakan untuk orang-orang susah. Tips lah ya buat mereka atau uang kecil. Jangan perhitungan sampai sen sennya Nah, Ruth ini sebenarnya boleh termasuk golongan pengemis. Dia adalah seseorang yang mengharapkan bantuan diakonia atau belas kasihan. Tapi bos itu bisa panggil dia. Datang yuk ke sini. Kerajaan Allah itu kerajaan inklusif. Kerajaan yang mengundang setiap orang untuk datang. Dia bukan kerajaan eksklusif hanya untuk kaum elit saja. Lihat ini sekalipun boas sama rut jauh rut itu siapa boas ini seorang tokoh tapi boas peduli menoleh ke seorang janda seorang fakir miskin datanglah kemari silahkan ayo ikut ikut makan wow itu yang namanya penerimaan makan roti roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini bayangkan roti ya lalu ada cuka juga seperti kayak, seperti orang Eropa kalau makan roti kering itu lalu ditotol-totol sama cukaknya begitu ya. Seperti itu, ini timur tengah rotinya mirip seperti Eropa, celupkanlah suapmu ke dalam cuka Saya jadi ingat misalnya kalau kaum Tionghoa merayakan Imlek di meja makan Bayangin meja makan yang bundar. Lalu semua sekeliling meja makan itu ambil sumpit tinggi-tinggi yang namanya Yaisang itu. Makanan yang diangkat tinggi-tinggi, dicampur bersama-sama itu, yang bisa berada di meja makan itu hanya keluarga dan kerabat dekat. Gak mungkin tiba-tiba dari sebelah mana gitu datang orang yang tidak diundang, lalu ikut-ikut nyumpit gitu, semua kan liatin, kamu siapa? Gak bisa, karena itu perayaan pesta tahun baru orang Tionghoa. Tapi, tapi kalau orang Yahudi waktu panen, sama pentingnya yang bisa sama-sama celupkan, Suapmu ke dalam cuka itu hanyalah orang-orang dekat, kerabat, family, dan juga para partner-partnernya. Root siapa? Sadarkah Anda dan saya? Kita ini siapa? Di kalangan malaikat aja kita nggak layak. Tapi kita bisa mengambil perjamuan kudus di gereja. Perjamuan kudus itu kan cara Tuhan berkata celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Itu penerimaan. Makanya, perjamuan kudus itu harus dinanti-nanti di setiap gereja, di gereja mawar Sharon. Saya, sebagai gembala, selalu memimpin perjamuan kudus di minggu ke Setiap bulan itu dinanti-nanti karena perjamuan kudus itu, atau Holy Communion, itu artinya acceptance atau penerimaan. Di situ kita diingatkan, kita ini keluarganya Tuhan, Tuhan itu menerima kita sungguhan sebagai anggota keluarganya. Ayo ikut, kamu masuk sekalian. Makanya itu gak boleh sembarang partisipasi. Kalau yang belum dibaptis, cepat dibaptis. Sadari mengapa dia dibaptis. Kenali maknanya, jangan asal-asalan ikut liturgi. Tapi orang yang hatinya gak beres, bereskan dulu hatinya. Ampuni yang bersalah kepadanya. Dan kalau dia salah orang lain, minta maaf dulu, kembalikan. Jangan sembarangan. Penerimaan Tuhan itu gak boleh dianggap murahan. Pada waktu seorang konglomerat berkata kepada seorang yang bukan siapa-siapa. Eh kamu, kamu ikut yuk ke meja ini. Ayo, gak usah di ujung sana. Karena kamu adalah family. Ayo ikut sama-sama angkat sumpitnya. Kita campur bareng-bareng. Celupkan ke dalam cuka ini. Wow, minum satu, makan satu pinggan sama Tuhan. Makan satu pinggan. Itu cukanya kan di tengah. Seperti bumbu gitu, seperti kecap. Atau seperti saus tomat, sama-sama dicelupkan di sana, kan? Wow, kita pasti merasa tersanjung, Aku ini siapa ya? Misalkan kalau satu meja itu selebriti semua. Wah, wow, selebriti yang gak tanggung-tanggung yang kelas A di dunia. Lalu dia lihat kita seorang waiter atau seorang uh, seorang pegawai restoran, dia berkata, Kamu ikut, ayo, ikut sama Ikut sama-sama ya? Ikut kita makan roti bareng bareng wow Pasti kita selfie, beritahu sama teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi sama aku hari ini di tempat kerjaku aku. diajak duduk bareng loh, makan sama-sama. Wah, itu loh cara Tuhan menunjukkan sayang. Ketika dia terima kita. Kita harus bangga kalau kita bisa berdoa Bapak kami yang di dalam sorga. Kita sebut dia Bapak. Kita nggak ditampar malaikat. Kita tidak dianggap menghujat. Itu status tertinggi Sekalipun hari ini mungkin kita masih bergumul Dengan masalah kita Sekalipun sekarang doa kita belum terjawab Kita itu dikasih status Sama Yesus Dan perjamuan kudus itu diulang-ulang Sebagai gentle reminder setiap bulan kita, kita itu Diingatkan lagi kita ini siapa Jangan nilai Tuhan dari apa Apa yang Tuhan bisa beri sama saya Untungnya apa aku ikut Yesus Jangan nilainya begitu dong Sama Tuhan itu gak boleh tidak boleh secara menilainya secara lahiriah ya. tapi ingatlah kita itu diangkatnya hari ini kita itu bisa menyembah Tuhan masuk hadirat Allah dan kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. wow lalu duduklah ia kan ayat 14b di sisi penyabit-penyabit itu dan bos mengunjukkan berti gandum kepadanya Makanlah rut sampai kenyang bahkan ada sisanya. Saya mau tunjukkan karakter Rut di sini. Ayat ini berkata makanlah rut sampai kenyang itu bukan berarti dia makan sampai uh, bersendawa. Makan sampai kenyang ini bukan di kenyangnya dipolpolkan. Bukan. Kalau Anda baca sekali lagi dengan seksama, sebenarnya dalam bahasa Ibraninya itu kesannya begini, makanlah rut sampai kenyang bahkan ada sisanya, bunyinya begini. Makanlah rut Sampai kenyang, tapi enggak terlalu kenyang. Namun dia sisakan untuk mama mertuanya di rumah. Dia permisi, dia berkata, cukup bagi saya Tuan. Tuan Boas, saya cukup makan sekian. Makan saya memang enggak banyak. ya Menurut seorang perempuan, dia jaga badan. Lalu dia berkata, tapi kalau Bapak berkenan, boleh enggak saya ambil beberapa ini untuk mertua saya di rumah? Tuh, semua orang tahu statusnya. Dia itu tidak berhak di sana. Dia itu dibelas kasihani oleh tuannya. Jadi dia sekalian aja kalau memang dibelas kasihani, dia mintakan belas kasihan untuk orang lain. Jadi dia makannya tanggung-tanggung, gak maksimal, supaya dia bisa tapaukan pulang. Pulang untuk mama mertuanya yang sama-sama janda, Naomi namanya. Saya rasa di sini kita harus mengerti bahwa sekalipun tuan menunjukkan sayang, kita itu jangan sampai atau tahu diri. Sama Tuhan tuh gak boleh terlalu berani Meskipun Tuhan itu sama kita tuh brol-brolan Tuhan gak obralan ya Kasih karunianya itu mahal Tapi Tuhan tuh gak pernah perhitungan Makanya orang yang hatinya penuh dengan kasih karunia Orang itu gak akan perhitungan sama orang lain Apalagi perhitungan sama Tuhan Aku pelayanan kok begini Kok begini sibuk, aku pelayanan dapat apa Kalau orang itu hatinya penuh dengan grace Kasih karunia Dia gak akan gitu sama siapa-siapa Tapi meskipun demikian Sekalipun Tuhan kita tanpa batas kasihnya sama kita, kita itu tidak boleh aji mumpung. Kalau kita doa sama Bapak aja, doa Bapak kami ajarkan, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Tuhanlah yang tahu bagaimana memberi berlebihan. Tapi kita kalau minta itu, mintalah apa yang Anda butuhkan. Yang Anda inginkan boleh, tapi mintalah dengan tulus, mintalah dengan rendah hati, mintalah dengan hormat yang disertai ucapan syukur Tuhan menunjukkan sayang sayangnya gak tanggung kita dikasih status kalau hanya dikasih gaji atau sekedar diberkati itu belum seberapa berkat mana lebih besar gak peduli kalau stafnya itu bayarannya tinggi misalkan dia seorang CEO atau direktur utama kalah sama putra makota putra makota memiliki seluruh warisan ayahnya yang situ hanya makan gajian kita itu dikasih status Kita gak perlu dicairkan Hari ini Tuhan jangan dijadikan ATM Jangan dijadikan itu Sekalipun hari ini tidak dikasihkan Segala berkatnya pada kita Kalau kita punya Yesus Kita sudah punya segala sesuatu Yang empunya kerajaan sorga Yaitu anak-anaknya Makanlah larut sampai kenyang Tapi dia sisakan Setelah ia bangun untuk memungut pula Lihat itu Nggak Gak mentang-mentang dia dikasihani Lalu terima Makanan gampang Dia bangun untuk memungut pula Sekalipun Tuhan sayang kita harus bekerja Karena iman tanpa perbuatan Bila mati Setelah ia bangun untuk memungut pula Maka boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya Sebelum dibaca lagi ya Jadi perintah boas pada pengerja-pengerjanya Tanpa sepengetahuan Ruth. Dengan kata lain Diam-diam tahukah anda Tuhan tuh rasan-rasan kita di sorga saya dan anda kita berhak untuk curiga sama Tuhan curiga yang baik dan benar Jangan-jangan Tuhan rasan-rasan ini ngomong sama pengerja-pengerjanya Tuhan bilang begini Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut loh ya Janganlah ia diganggu kata Janganlah ia diganggu itu artinya Janganlah kamu pelit sama dia Jangan tahan ya berkatnya Konsep kita selama ini kan diganggu setan Kita percaya bahwa Tuhan itu suka tahan-tahan Ya kan Tuhan itu Jual mahal sama kita Jadi kalau kita mau berkat apa gitu ya Atau apalagi kalau kita mengharapkan mujizat itu jarang sekali diantara kita itu percaya bahwa Asal kita percaya saja Kita pasti mikirnya apa ya harus gimana ya Karena kita itu sudah biasa dengan sistem berhala Harus dikerjain dulu kita ini penyembah-penyembahnya Baru sebelah sana itu ngasih sesuatu Jadi mau puasa berapa lama lah harus doa sekian lah Harus menggores-gores tubuh lah harus bagaimana lah Gimana ya Pak? Sefilip supaya diurapi ya supaya harus puasa berapa hari ya supaya doanya dijawab. Bukan itu sih puasa tujuannya tujuannya nggak begitu. Puasa ada tujuannya sendiri tapi saya nggak bahas hari ini. Tapi kita punya pikiran bahwa Tuhan itu suka tahan. Padahal kalau kita baca ayat ini, bahwa sorgawi kita itu bilang sama malaikatnya, kalian jangan pelit ya sama dia ya. Luar biasa lah dan dan. ...boas memerintahkan pengerjanya... ...agar Ruth bisa memungut... ...perhatikan ini, bukan dari bulir... ...kalau di pasal sebelumnya... ...Ruth bilang gini sama Naomi... ...Mama aku keluar rumah ya daripada nganggur di sini... ...nunggu mati... ...aku mau kerja di ladang orang yang murah hati... ...aku mau memungut bulir-bulir... ...perhatikan kata bulir... ...itu... ...unitnya satuan... ...berkas itu ikatan... ...makanya ada ayat yang begini di Mazmur ...yang menabur dengan mencucur air mata... Akan menuai dengan sorak-sorai Dan membawa pulang apa? Berkas-berkasnya Berkas tidak untuk fakir miskin Berkas untuk perusahaan Yang bulir yang jatuh itu boleh diambil Jadi dibulatkan ceritanya Dibulatkan naik ke atas Misalnya kalau Kalau makan sesuatu beli sesuatu 95.000 ribu Kasih 100.000 ribu usah kembali Itu berarti bulir tapi kalau makan 100.000 ngasih 1 juta itu bukan tips. Itu hampir gaji. Berkas itu ikatan dari pungutan yang begitu banyak diikat-ikat peronggokan. Dan di sana bos memerintahkan, "Kalian jangan kira aku mau kasih dia bulir ya. Aku mau dia pulang bawa berkas ya. Jadi kalau sampai dia ambil dari berkas, kalian jangan ganggu dia ya." <laughs> Hebat ya. Tuhan itu murah hati itu beneran. Bahkan ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, ayat 16 ditambahkan sama Tuhan. Boas ngomong begini, bahkan nanti ya, kalau sampai dia nggak ngambil berkas karena kelihatannya wanita ini nggak murahan, dia nggak akan ambil. Berkas, dia pasti mengut bulir Buktinya di ayat 15 tadi dikatakan sekenyang, Setelah dia kenyang dapat tapawan Atau bisa bawa pulang rantangan Untuk mamanya, diizinkan Dia bangun untuk Memungut jelai lagi Jadi jaga-jaga In case ya Maka buas bilang gini sama pengerjanya Kalau sampai dia nggak ngambil berkas Kamu harus Ciptakan berkas dari bulir-bulir yang jatuh Tolong kalian hari ini Kerjalah yang teledor Pernah tahu nggak Tuhan itu bisa perintahkan malaikat untuk teledor untuk jatuhkan bulir-bulir saking banyaknya Anda dan saya kira kita kena hoki apa hari ini? Kita mengalami keberuntungan ini. Wow, what a good luck bahasa Inggrisnya. Wow, aku itu beruntung hari ini. Bukan, itu ada, ada, ada apa namanya sutradaranya di baliknya. Dia beritahu kamu harus menarik sedikit-sedikit. Dari onggokan jelai itu untuk dia meninggalkannya, pura-pura, ups, aduh, sorry, oh jatuh, ups, jatuh, bawa berkasnya jatuh beberapa, talinya memang dilonggarkan, bro, jatuh ke tanah, udah gak boleh diambil, wah gak boleh nih, pasti nanti bos marah sama saya, pura-pura mereka bicara, Ruth diam-diam mendengar di belakang, wow, aku beruntung sekali hari ini, terima kasih bapak-bapak, karena kumtaurat berkata yang sudah jatuh ke tanah lagi, gak boleh dipungut. Jadi dia senang sekali berbinar binar Wah, ini mah mama makan, mama makan. Bisa makan masuk kulkas ini bisa satu bulan. Dan akhirnya mereka berkata, ber, ngomong satu sama lain. Pinternya drama. Tahukah anda ketika sorga bersandiwara demi mencurahkan berkat kepada anda dan ada perintah dari Sang Raja jangan berlaku kasar terhadap dia. Alias kalian kalau sandiwara jangan ketara ya. Tuhan tuh nggak, Tuhan tuh nggak, Tuhan tuh nggak lebay apa ya, lebay. Tuhan tuh nggak. Selalu mau tampil muka itu enggak, ada banyak sekali mujizat dan berkat. Yang Tuhan berikan pada kita, tapi Tuhan menolak untuk keluar muka. And, and no name. dia tidak mau membubuhkan tanda tangan. Cara Tuhan menunjukkan sayang itu tidak seperti beberapa orang-orang yang merasa dirinya donatur. Dia harus cap namanya di sana. Oh Tuhan enggak gitu. Orang kalau kayanya tanggung, yaitu manusia, itu bisa demikian. Tuhan kita itu kayaknya tidak terhingga malah, gak begitu. Makanya itu semakin mulia seseorang itu biasanya semakin rendah hati. Makanya Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Ini dia, buah sorga kita. Waktu saya baca gini tuh saya berkata, oh, oh Tuhan luar biasa ya. Untung tuh Sirut Lalu Tuhan berkata sama saya, rut itu kamu. Oh iya ya, rut itu kita. Wah betapa beruntungnya kita punya Tuhan ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Coba lihat, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Kalau Anda punya bahasa Indonesia, Alkitab Bahasa Indonesia, Anda lihat di belakang sendiri. Kan ada kamus kan? Coba Anda lihat Eva itu 36 liter. Mana mungkin lah pulang bawa 36 liter itu loh. 36 liter gandum. nggak mungkin lah itu kalau antara teledor banget hari itu banyak yang di PHK harusnya CEO perusahaan itu yaitu bos atau pemilik ownernya pasti berkata, kalian semuanya merugikan company, enggak soalnya yang memang mau rugi ya bosnya sendiri, karena bosnya cinta wanita itu tahukah Tuhanmu itu kalau mengasihimu, mau merugi Bapak merugi seorang putra, satu-satunya Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah dia berikan anak yang tunggal kalau dia bisa merugi di Kalvari masa sekarang gak berani merugi for you and me patahkan semua pikiran bahwa Tuhan itu pelit bahwa Tuhan itu jahat Tuhan gak begitu cuma kalau memang betul hari ini tidak diberikan semua yang kita mau itu pasti Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan apa yang belum kita butuhkan ini bukan bulir ini se itu menurut saya itu berkas diangkat nyala itu lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu lihat ya mertuanya lebih pengalaman Ruth ini polos-polos saja -polos dia ini tulus-tulus polos-polos tapi mertuanya itu jauh lebih experience ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu ayat 18 dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu maka berkatalah mertuanya kepadanya ayat 19 mertuanya tahu apa yang sedang terjadi waktu dia mungkin Raba itu Bulir-bulir gandumnya Waktu dia cium seperti ini Ini yang jatuh bukanlah pinggiran ini Ini jatuh dari tengah-tengah ini semua yang jatuh Ini Ini produk yang bagus Ini ini konspirasi nih Mamanya tahu Kadang-kadang jemaat gak ngerti Dibutuhkan mama rohani Gereja itulah mama rohani Gereja itu kan mempelai wanita Kadang-kadang gereja bersuara Seperti firman seperti ini Di gereja Maorsiaron saya kerap kali ajarkan pada jemaat You are blessed. You are blessed. You are blessed. Engkau diberkati, engkau diberkati. Salah, ini bukan hoki. Bukan. Wanita tuanya tahu. Gereja itu tua usianya. Rohnya gereja Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan kita sekian lama. Tahu bisa membeda-bedakan roh. Ini bukan roh kebetulan. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?" shock dia. Di mana kamu memungut? Ini ladangnya siapa kayak gini? Mama kira ini kalau enggak ini kalau bukan karena kamu, ini bukan hokimu, ini bukan peruntungan Ini ke, ini, ini ini kesengajaan, ini kesengajaan ini. Jangan-jangan nanti dipecat masal ini. Kalau sampai begini, kok seorang fakir miskin seperti kamu bisa memungut 36 liter gandum terbaik, gandum wagyu lagi. Ini the best quality ini, ini kualitas A ini. Lalu dia langsung tahu apa yang Tuhan kerjakan, diberkatilah. Lihat ayat 19B. Kiranya orang yang telah memperhatikan kau ini. Ini bukan ketele ini kesengajaan. Blessed is that man, whoever he is, siapapun dia. Lalu diceritakannya kepada mertua itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah boas. Sekarang sobat saya tanya kepada keluarga saat teduh. Nama orang pada siapa kita bekerja hari ini ialah Yesus. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. ...diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan... ...kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Naomi langsung tahu siapa itu Boas, Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Ruth perempuan Moab itu. Lagi pula ia berkata kepadaku, ...tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaik seluruh penyabitan ladangku. Ayat 21, Ruth cerita sama mamanya lagi, mama mertuanya tuan Boas ini berkata sama saya, "Mah, kamu tetap dekat ke pengerjaku ya. Tetap aja, tetaplah dekat pengerja-pengerja saya sampai mereka selesaikan seluruh amanat aku." Penyabitan ladangku. Kamu dekat terus. Kamu bergereja terus gitulah. Kamu harus berada di pelayanan yang tetap, dekat sama hamba Tuhan dan saudara seiman. Tuhan titipkan pada gereja. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan supaya engkau jangan disusai orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum, musim menuai menuai menuai menuai hingga telah berakhir suatu hari nanti dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Tahukah? Salah satu wujudnya Tuhan sayang sama kita Dalam memberikan pada kita Penggembalaan tetap dan pelayanan ladang pelayanan yang tetap Di situ kita akan terus bertumbuh Kita akan terus berbuah Dan kita akan terus menuai kasih karunia Ya Saya katakan dalam bahasa Inggris dulu Ministry is God's love to us Banyak orang kira Ministry itu pelayanan itu adalah cintanya kita pada Tuhan Lebih tepatnya cintanya Tuhan kita Karena Tuhan cinta kita Tuhan izinkan kita melayani dia dan melayani maksud-maksudnya Makanya jangan sampai attitude sikap hati kita salah Banyak orang hari ini dalam pelayanan sudah salah sikap hatinya Peruntukannya itu loh salah pelayanan Ada orang merasa dengan pelayanan dia memiutangi Tuhan Ada orang juga mengeluh Mengeluh Wah kenapa pelayanan gini-gitu Wrong attitude, sikap hati yang salah Ada orang juga merasa pelayanan Ada pula yang menggunakan pelayanan sebagai sebuah pancingan Untuk bisa membuat seseorang itu ke gerejanya saya rasa itu gak tepat juga pelayanan itu perlindungan pelayanan itu tempat tetap karena Tuhan sayang kita Tuhan kasih kita gereja yang baik tahukah anda church is God's gift to men. Meskipun gereja tidak sempurna Tuhan berkata dekatlah pada pengerja-pengerjaku Supaya kamu terus bertumbuh, supaya kamu terus berbuah Supaya kamu terus menuai masuk dari satu musim menuai jelai Ke musim menuai gandum, jelai-gandum, gandum jelai Hingga berakhir masa anugerah suatu hari nanti Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang Tiga poin tolong anda catat Satu Dengan menerima kita sebagai anggota keluarganya Tak sabar perjamuan kudus nanti Waktu saya pimpin lagi uh, Di gereja next time nah uh, Very soon Saya tunggu ya nanti ya Jemaat perjamuan Sharon Saya tunggu di gereja kita tercinta Kita akan perjamuan kudus bersama-sama Kita rayakan status kita Kita diingatkan Sekalipun kita bisa jatuh dalam dosa Kita tidak akan jatuh dari Jatuh dari status Tuhan itu mengasihi kita Dan saya percaya kalau kita bertobat Tuhan bisa pulihkan Pulihkan orang yang hari ini hidup dalam kesalahan Cepat kembali statusmu mutu lebih berharga Cepatlah balik pada Yesus Dua Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang dengan mencipta kesan keberuntungan atas kita ah, Tuhan yang menciptakan kesan Aku beruntung hari ini Not really. Tiap kali Anda merasa itu Anda harus rasakan belayan Tuhan Cepat-cepat Cepat-cepat bersujud kepadanya dan berkata Aku tahu Tuhan sebenarnya itu adalah engkau Meskipun kau tidak mengatakan Mengucapkannya Aku tahu Tuhan yang dibalik semua kebetulan ini Tuhan kan Iya kan terpujilah nama Tuhan Setiap kali kita ada kesan Kok beruntung ya aku ya Aduh My plan works Rencanaku terjadi Bahkan Melampaui dugaan saya Bahkan lebih bagus yang saya rencanakan, tiap kali begitu jangan pikirkan berkatnya, jangan elukan rezekinya, dan jangan megahkan keberuntungannya. Cepat masuk ke ruang doamu, jika Anda dekat sebuah ruang atau Anda berada uh, di mana, kalau nggak di mana-mana, ruang doamu bisa ada di hatimu. Cepatlah masuk ke dalam ruang suci itu, Tempat rahasia Anda berkomunikasi dengan Allah Diam-diam bisikan ke telinga Bapak Thank you ya yeah. I know it was you I know it is you Aku tahu ini Engkau Ini bukan keberuntunganku Tuhan suka mencipta kesan keberuntungan atas kita He the God of surprises Dialah Allah Yang penuh dengan kejutan indah Tiga kalau Tuhan cara bagaimana Tuhan tunjukkan sayang sama kita dengan memberi kita ladang pelayanan yang tetap itu berarti tempat penggembalaan. Saya bersyukur hari ini Tuhan sayang kepada keluarga saat teduh dan Tuhan akan menggembalakan keluarga saat eduh selalu di rumput yang hijau dan air tenang. He loves you. Jangan lari dari dia lagi yang salah cepat bertobat dari kesalahannya yang sudah sungguh-sungguh, ayo semakin nyaman dekat Tuhan, karena kita punya Allah Bapak, yang sangat cinta kita, kasihnya itu gak terselami, when you think you know how much he loves you, atau kita kadang-kadang merasa tahu, seberapa dia mengasihi kita, kita akan dibuat dia terkejut sekali lagi, dan kita akan dibuatnya terpukau, engkau mengasihi aku jauh lebih,